dengan jenis huruf times Roman font 12. Dan marginnya, margin batas pengetikan 4 cm dari tepi kiri, atas kertas 3 cm, jadi atas, kanan, dan bawah itu 3, jadi yang 4 cm hanya dari sisi kiri saja. ya. Kemudian setiap apa namanya setiap memulai alinea itu diberi eh, tab satu kali jadi masuk eh, menjorok ke dalam satu kali tab ya satu tab ya kemudian spasinya itu jarak spasinya dua spasi ya jarak spasi dua spasi antar eh, baris kemudian untuk penentuan atau penyimpanan halaman atau penomoran halaman itu di, dimulai dengan angka romawi untuk Bagian awal dan bagian akhir, ya. Kalau untuk bagian utama dari KKL itu diberi penomoran huruf eh, angka, ya, angka. Tahun ya, Romawi, angka Romawi tadi untuk bagian awal dan bagian akhir saja, kemudian eh, disimpan di bagian bawah kanan. Penomoran, penomoran halaman itu di bagian kanan bawah ya seperti itu nah kemudian kaitannya dengan evaluasi penilaian jadi setelah laporan dibuat telah laporan selesai laporan KKL selesai itu di evaluasi atau dilakukan penilaian kalau dulu itu bentuknya semacam seminar hasil nah karena kondisi seperti ini ini boleh jadi bentuknya ujian KKL yang nanti dinilai oleh masing-masing pembimbingnya. Uh, ujian dalam bentuk daring ya online, seperti itu. Nah, Evalasi penilaian, komponen yang dinilai itu adalah, yang pertama, pengisian logbook. Jadi, logbooknya diisi enggak? Nanti ada uh, Google Form yang disediakan untuk pengisian logbook. Nanti di-share oleh, Pak, oleh Mas Berry ya Google Formnya, pastinya harus diisi. Kemudian, unggah kegiatan KKAD Medsos, dan juga bagian dari komponen penilaian. Kemudian, artikel ilmiah Ya. Jadi, setelah laporan KKL selesai, disusunlah artikel ini. Ya. Kemudian, laporan KKL-nya ujian KKL melalui daring dan pengumpulan hard cover KKL sebanyak dua eksemplar ya untuk prodi dan untuk pembimbing. Itu yang menjadi komponen penilaian. Jika salah satu komponen tadi tidak ada, maka penilaian tidak akan lengkap, terutama jika tidak mengumpulkan hard cover, maka... Nilai tidak akan dikeluarkan, ya, maksudnya tidak akan mendapatkan nilai seperti itu ya. Jadi mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan AKL dan evaluasi penilaian dan diingat tanggal-tanggal penting, kapan harus ke lapangan, kemudian kapan pengumpulan hard cover, kapan ujian itu harus diingat ya. Tidak ada alasan, <tuh> tidak tahu. Tidak ingat dan lupa. Selalu konfirmasi kepada temannya jika lupa. Selalu konsultasi kepada pembimbing jika mendapatkan kesulitan di lapangan. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberi kesehatan semuanya sehingga Pelaksanaan KKL tahun ini bisa berjalan lancar, bisa semuanya bisa lulus di mata kuliah kali ini. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Irma yang sudah memberikan uh, arahannya, gitu ya kebijakan. Bagaimana KKL di saat pandemik seperti ini? Selanjutnya adalah bagian keuangan ya, wakil dekan dua yaitu Ibu Ike Atika Mauliani, asosiasi MMSI kepada Ibu Ike saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami yang kami Ya, yang kami hormati, Dekan Fisip, Wakil Dekan 1, dan Ketua Program studi sains Komunikasi, juga para mahasiswa yang saya banggakan serta saya sangi. Hari ini adalah uh, pembekalan tentang uh, KKL. Adapun saya di bidang keuangan akan menyampaikan tentang biaya untuk KKL tersebut. Kepada Mas Beri, selainnya bisa ditampilkan Mas Beri? Belum? belum ada? Oke, okay. kalau belum bisa disampaikan, saya akan bacakan ya, akan baca. oh, ya, ada? Oke, okay, ya, di sini adalah kuliah kerja lapang ya, program studi uh, administrasi publik uh, dengan sains komunikasi. Adapun biaya KKl masa pandemi COVID 19 ini adalah uh, keputusan yang telah di uh, lakukan pada saat rapat minggu yang lalu dengan dekanat serta dua program studi untuk kelas pagi biayanya 50% dari 550 adalah 275 ribu ya untuk kelas sore 50% dari 650 ribu adalah 375 ribu nah ini adalah keputusan yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan KKL ini adalah KKL terakhir ya untuk diselenggarakan dan dilaksanakan di fisik itu sendiri, karena untuk tahun depan seperti Pak Dekan menyampaikan sudah di universitas nantinya Selanjutnya adalah Mas Beri Punten Ya nah pengeluaran biaya KKL tentu saja ini berbeda dengan tahun lalu ya yang pertama adalah untuk biaya survei yang sudah dilakukan oleh Prodi yaitu uh, Ibu Maria waktu itu dan menyampaikan hasil dari kecamatan mereka tidak bisa menerima kita sebagai mahasiswa untuk KKR di lapangan ya akhirnya model yang terbaru yang sudah disampaikan oleh Bu Irma itulah model KKR 2020 ada untuk alat tulis kantor seperti kertas tinta ya kertas konkot frame fotokopi dan lain-lain juga ada insentif rapat koordinasi tentu saja dalam rangka KKL ya yang dilakukan antara dekan prodi mungkin nanti juga dengan TU insentif kepanitiaan KKL untuk insentif pembekalan KKL honor pembimbing honor menguji berlangganan Zoom pembuatan laporan KKL karena Laporan ini akan disampaikan ke universitas dan dokumentasi. Ini adalah pengeluaran biaya KKL yang akan dilaksanakan di Fakultas. Selanjutnya Mas Bery. Ya. Mas Bery? Ya, oke. Okay. Nah ini adalah prosedur KKL-nya. Membayar KKL tentu saja dimulai karena hari ini sedang mengikuti KKL. 13 Juni besok bisa melakukan transfer ataupun e, membayar ya membayar biaya e, KKL itu bisa melalui e, Ibu Firly juga dengan teknisa ya untuk fotokopi atau nanti bukti transfer bisa diserahkan kepada Pak Ucup ya Pak Yusuf Bahtiar karena setelah itu Pak Ucup akan memproses e, setelah pembayaran dilakukan atau bukti transfer bukti pembayaran dan lain-lainnya Pak Ucup akan harus membuat SK Ya, SK pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti KKL tahun ini. Nah, SK ini dapat diterima insya Allah satu hari setelah menyerahkan bukti dari transfer atau bukti dari pembayaran tersebut. Ya. Bimbingan awal tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma, yaitu bimbingan KKL sebelum dilaksanakan. Setelah itu ada pelaksanaan KKL. KKL disalahkan mulai 20 Juli sampai dengan 25 Juli sesuai dengan agenda yang WD1 sampaikan tadi saya merujuk dari semua tanggal yang sudah disampaikan oleh wakil dekan 1 Seminar hasil tentu saja yaitu pingsan laporan KKL 26 Juli sampai 23 Agustus dan pengumpulan terakhir adalah 24 sampai dengan 31 Agustus seperti yang kan tadi ini adalah prosedur KKL untuk selanjutnya Mas Beri Ya Nah nomor rekening yang bisa dicatat oleh para mahasiswa adalah 1330013617691 itu adalah rekening Ning Filly dengan Bank Mandiri. Nomor rekening teknisnya itu 1330015938087 itu juga Bank Mandiri ya. Nah, ini adalah rekening yang bisa ditransfer untuk biaya KKL. Untuk selanjutnya adalah saya berharap seluruh mahasiswa bisa mengikuti KKL tahun ini. Nah, ini adalah KKL yang terakhir di Fakultas. Mudah-mudahan semua mahasiswa tentu saja mempunyai rejeki, ya, ya. Mempunyai rejeki yang barokah agar bisa melaksanakan KKL dan mengikuti, serta bisa membayar biaya KKL ini. Selamat masalah KKN sebagai lancar dan sukses dan mudah-mudahan KKL 2020 ini adalah KKL yang bisa berkesan buat seluruh mahasiswa para pembimbing karena berbeda sekali model dan metodenya ya walaupun tadi dipaparkan pedomannya sangat jelas ya walaupun berbeda tetapi ada sisi yang samanya oleh karena itu selamat menurut KKL mudah-mudahan seluruh mahasiswa yang jumlahnya 155 baik dipe maupun saya komunikasi bisa mengikuti KKL tahun ini ya oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir yang telah mendengarkan paparan dari dekan Wakil Dekan satu juga yang sudah saya sampaikan hari ini juga dan mungkin nanti akan mendengarkan pemaparan dari ketua prodi saya komunikasi saya cukupkan untuk jalur 2 yaitu bidang keuangan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ika yang sudah menyampaikan uh, kebijakan keuangan ya uh, mengenai KKL pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan menjadi barokah ya uh, keputusan ya. dari struktur fakultas 50%. Alhamdulillah ya mudah-mudahan Uh, apa bisa sedikit meringankan teman-teman uh, mahasiswa semua oke okay, selanjutnya uh, dari Bu Maria namun tadi Bu Maria mengabarkan sedang apa namanya mati lampu gitu ya tadi pakai wifi nanti sedang diusahakan pakai paket data atau di hp-nya ya uh, saya uh, sambil menunggu Bu Maria insya Allah uh, saya akan jelaskan uh, mengenai apa nih ya yang sudah disediakan di LMS ya semuanya di LMS sudah di apa di enroll ya semua mahasiswa dimasuk di LMS saya share screen sini ya sebentar. Nah, terlihat semuanya, mungkin terlihat ya, insyaallah. Allah. Nah, di sini tampilan yeah. apa di LMS, ya, di LMS. Nah, di sini sudah ada format log buka KLFISIP Unida, ada juga template artikel jurnal governance untuk prodi administrasi publik dan juga tempat artikel untuk jurnal komunikatio, ya. Nah, uh, nah, ini nanti ketika uh, membuat logbook silahkan download format ini ya harian untuk diupload nantinya. Nah ini materi-materi sesi KTL ya. Uh, kemudian nanti ketika akhir sesi teman-teman bisa uh, daftar hadir keluar nih ya jam 15.00 sampai jam 15.30 30 menit ya nanti nah ini logbook hari pertama KKL nah nanti eh, mahasiswa semua nih ya adp maupun ilkom nanti ketika hari pertama tanggal 20 Juli 2020 mulai dari jam 7, itu bisa eh, masuk absen ya hari pertama ini hari pertama Nah, kemudian juga nanti, misalnya teman-teman baru selesai kegiatan, misalnya jam 4 atau malam, misalnya jam delapan, apa-apa silahkan isi daftar hadir keluar. Nah, apabila tidak mengisi ini semua, maka salah satu komponen ini tidak mengisi, maka dianggap eh uh, tidak hadir. nih ya, teman-teman, jadi usahakan ya, misalnya hari pertama jam 7 sampai jam 23, puluh ya dikasih waktu sampai jam 11 malam itu teman-teman silahkan isi logbooknya yang sudah formatnya ada termasuk juga di Google Form di sini ya. Jadi, silahkan termasuk bukti dokumentasi, baik itu foto misalnya, ataupun misalnya audio hasil rekaman wawancara misalnya, ataupun video misalnya Video misalnya hasil wawancara. Nah, kalau video audio, Teman-teman nggak usah upload video audionya tapi cukup link Google Drive yang sudah dibagikan linknya gitu untuk umum ataupun misalnya kalau video di YouTube misalnya. link YouTube-nya aja. Kalau foto itu wajib upload langsung ya. Itu juga tidak boleh besar-besar gitu ya. Satu foto minimal 1 MB misalnya. Jangan ya. terlalu besar misalnya. karena akan berat ya di server LMS-nya. Termasuk juga di Google Form misalnya. Termasuk hari kedua juga sama, kayak gitu ya. Hari ketiga juga sama, seperti itu ya. Daftar hadir masuk dan daftar hadir keluar, ya, sampai hari keenam. Ya, hari keenam, nah, sesuai jadi ini bisa dibuka kalau sesuai dengan tanggalnya, gitu ya. Dan juga ketika, misalnya, mengisi logbook yang di Google Form, ya. Itu seakan teman-teman jujur dalam mengisinya gitu ya, jangan sampai dirapel misinya kelihatan tanggal pengisiannya gitu ya. Jadi nggak bisa dibohongi gitu ya, kalau misalnya dirapel, ah saya mah hari terakhir aja, hari keenam semuanya di hari pertama, nggak bisa. Nah ini berarti dianggapnya tidak hadir gitu ya, setiap hari harus mengisi sebagai bukti bahwa teman-teman melaksanakan aktivitas kegiatan KKL. Kemudian selanjutnya di sini ada upload laporan KKL. Jadi kalau misalnya nanti setelah ACC untuk seminar ya. ini setelah apa misalnya mohon maaf nanti diedit. misalnya sudah ACC untuk sidang KKL atau seminar KKL ya. Nah, silakan upload di sini. Ya, nanti sudah dibuka yaitu sesuai tanggalnya 26 sampai 2 Agustus kayak gitu ya. 26 Juli sampai 2 Agustus. Kemudian termasuk ini juga buat artikel laporan KKL, artikelnya Ya, artikel judul artikel dengan judul apa, KKL harus berbeda ya. Nah, di sini templatenya di atas tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bukti uh, apa? Bukti postingan kegiatan KKL, visit di media sosial. Nah, ini silahkan uh, di setiap mengupload, misalnya kegiatan KKL di apa, di, di medsos ya. Itu di screenshot, misalnya di IG ya di postingan IG di Insta Story di, di WA Story misalnya atau di Facebook atau di YouTube misalnya teman-teman screenshot semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang melihat, yang like, semakin banyak yang apa melihat itu semakin bagus insyaallah gitu penyayangnya. Kemudian juga selanjutnya apalagi viral gitu ya. Nah, kemudian juga upload laporan KKL Fix di sini ya. Nah, ini upload untuk laporan KKL yang sudah dikoreksi uh, hasil seminar KKL, misalnya teman-teman seminar KKL, ada koreksian setelah dikoreksi, di hard jilid kan? Nah, di hard cover, nah di hard cover ini yang, yang mau di hard cover inilah yang di-upload, yang sudah fix, itu yang tidak ada koreksian lagi. Nah, ini untuk di LMS. Jadi, kalau teman-teman misalnya, uh, apa sudah uh, mengupload dan juga hard cover? nah baru semester depan teman-teman atau mahasiswa bisa melaksanakan semester selanjutnya itu pas skripsi bisa ngambil skripsi kalau kalau misalnya KAKN-nya belum kelar-kelar maka mohon maaf itu ya tidak bisa mengambil sks skripsi dan itu artinya penundaan dalam akademik kayak gitu ya mungkin Bu Maria sudah masuk kah? belum ya? itu saja ya dari saya selanjutnya Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, mungkin bu ada ya, bu. Boleh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya via ya chat ataupun langsung ya nyalakan saja langsung mikrofonnya sambil menunggu nanti bu Maria. Silakan teman-teman mahasiswa. Izin bertanya Kak Beri. Ya silakan ke siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama dan jurusan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kod, kod, kod, kod. Saya izin bertanya kepada Bu Maria, eh Bu Maria, Bu Irma. Saya Rionova Arianto, Bu, mahasiswa semester 6, Sains Komunikasi. Ini kalau kita, izin bertanya, Bu, ini kalau kita ingin meminta surat untuk mengajukan ke desa itu seperti apa, Bu, ya? caranya? Eh Nanti di, eh, pengajuannya... Eh, nanti desanya desa mana ini ya, di kabupaten mana, nanti kan bisa dilihat eh, Bogor atau Sukabumi atau Cianjur, kemudian dengan syarat sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran, itu nanti bisa dilayani untuk pembuatan pengantar surat pengantar untuk ke desa ya. jadi nanti mahasiswa mengajukan meminta surat pengantar untuk ke desa nanti diproses oleh eh, tata usaha jika mahasiswa tersebut sudah melakukan pembayaran KKR boleh, oh, ya. Nanti setelah bayar langsung hubungin ya Tata Kota usaha, usaha Langsung ke tata usaha, udah bayar Tunjukkan bukti pembayarannya ke tata usaha Dan daerah mana yang mau dituju nanti dibuatkan Surat pengantarnya oleh tata usaha ya Begitu Rio ya Terima kasih Bu Ya sama-sama ya. Saya akan Maka, yang lain Jika ada yang bertanya yang lain Boleh chat ataupun di Langsung ya Silahkan maaf ya Bu Maria sedang terkendala tadi mati listrik ya ada silakan aktifkan aja suaranya nama dan jurusan ya saya Ahmad Rida dari jurusan ilmu komunikasi mau izin bertanya kak tentang KKL ya silakan jadi KKL itu dilaksanakannya di kantor desanya apa di kampung desanya tuh Bu atau Ya, uh, izin menjawab ya Pak Dekan, Enggak, Pak Irma. Ya, uh, jadi KKL itu dilaksanakan boleh di kantor biasanya. Jadi secara secara formal itu ke kantor desa dulu ya. Walaupun memang pelaksanaan KKL ini misalnya unit-unit uh, uh, unit penelitiannya itu ada di uh, masyarakat misalnya ya. Tapi tetap harus e, izinnya ke kantor desanya seperti itu ya. Kalau misalnya komunikasi kaitannya dengan bagaimana misalnya mau meneliti tentang komunikasi masyarakat e, dalam e, dalam hal e, apa namanya penanganan covid bisa dan sebagainya itu izinnya tetap ke kantor desa ya walaupun nanti kan melibatkan melibatkan aparatur desa, melibatkan aparatur desa dan masyarakat jadi tetap nanti masuknya ke kantor desa atau kantor kelurahan. ya Jika tempat tinggalnya di kelurahan, berarti kan di kantor kelurahan. Tapi jika tempat tinggalnya di desa, berarti izinnya ke kantor desa. Walaupun nanti melibatkan masyarakat sekitar, seperti itu ya. dia tetap ke kantor desa terlebih dahulu ya. Begitu, Rida. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya eh, mungkin info tambahan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Berry bahwa jika tidak lulus KKL itu maksudnya tidak akan bisa ambil mata kuliah skripsi di semester 7. ya jadi harus eh, lulus KKL semua eh, angkatan 2017 ini. Kemudian ada juga mas angkatan 2016 yang uh, ikut di KKL uh, sekarang ya, karena uh, tahun kemarin mereka tidak mengikuti KKL. Jadi semua harus ikut dan harus lulus tahun ini untuk uh, bisa uh, lulus tepat waktu 4 tahun ya, angkatan yang 2017 ya, semuanya harus ikut KKL ya. Oke, okay. ya dikembalikan kepada Mas Berry. Silakan Mas Berry. Bu Maria masih belum bisa gabung? Ya, belum Bu. Ntar lagi katanya. Ya terima kasih ya, Bu Irma. Bisa nambahkan sebentar? Bet. Boleh, boleh Pak, mangga, Pak. Ya atas pertanyaan siapa pesan Roni? Roni atau siapa? Rida. Rida, Rida, ya. Rida. Nama Rida. ya? ya Nama Rida. Iya. Madrida. Ya. Madrida. Uh, tadi disampaikan oleh Bu Irma uh, beberapa hal yang terkait dengan uh, kemungkinan pelaksanaan KKL-nya di lapangan. Ya. Uh, kalau tema besar tema besar kita kan pemberdayaan masyarakat ya. Nah pemberdayaan masyarakat itu secara kegiatan, apalagi dalam konteks apa namanya dalam konteks penanganan COVID-19 ini, itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak ya. Tadi sudah dikemukakan misalnya uh, pemerintah desa atau kelurahan ya. Jadi kalau misalnya pemerintah desa atau kelurahan tidak keberatan kalau uh, selama KKL anda Uh, ikut uh, melakukan penelitian di desa atau kelurahan tersebut, uh, anda bisa bisa apa namanya bisa menjadikan itu sebagai uh, salah satu alternatif untuk melakukan kegiatan KKL-nya di kantor desa atau kelurahan. Terus yang kedua sangat <coughs> boleh jadi di lingkungan di mana anda tinggal itu juga inisiatif uh, masyarakat untuk apa namanya, menanggulangi masalah COVID ini juga uh, nyata, ada misalnya ya. Jadi misalnya inisiatif masyarakatnya, Wah, udah kita gotong royong aja misalnya melakukan, kan kalau Anda lihat di beberapa daerah tertentu tuh ada masyarakat yang, yang melakukan inisiatif langsung aja, melockdown daerahnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kebetulan uh, Ridho itu dari sisi komunikasinya, apa kira-kira yang menarik kalau pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan cara seperti itu jadi uh, jadi masyarakat sendiri yang berinisiatif, berinisiatif ya, untuk melakukan misalnya tadi lockdown uh, apa namanya uh, wilayahnya ya jadi itu bisa juga di daerah sekitar uh, apa namanya uh, anda tinggal di situ jadi apa namanya bisa bisa beragam bisa beragam karena kami kami, kami apa namanya kami uh, sangat meng, apa namanya mempertimbangkan uh, perbedaan uh, perbedaan uh, lokus antara apa namanya antara uh, mahasiswa program studi administrasi publik dengan program studi ilmu komunikasi jadi uh, itu apa namanya uh, yang bisa dilakukan bisa beragam dia bisa atas inisiatif apa namanya pemerintah desa atau kelurahan bisa atas inisiatif kan brand masyarakat banyak ragamnya tuh ya di situ ya bisa inisiatif masyarakatnya atau misalnya bisa saja uh, itu pemberian masyarakatnya dilakukan secara terorganisir misalnya kalau ada satu kelompok ya katakanlah LSM-LSM tertentu atau organisasi swadaya masyarakat tertentu yang misalnya melakukan intervensi memberikan bantuan ke ke, ke ke lokasi di mana anda tinggal di situ bisa saja itu juga di apa namanya dijadikan sebagai bahan untuk menulis uh, laporan KKL anda jadi sengaja kita memberikan spektrum pilihan yang yang yang luas gitu ya supaya anda mendapatkan uh, ragam pilihan yang memungkinkan uh, apa namanya anda bisa melakukan uh, penelitian di, di, di lapangan jadi uh, itu juga merupakan salah satu upaya kami untuk uh, apa namanya uh, ma -ma menyaring sebenarnya Anda itu interest-nya di mana sih gitu ya. Uh, uh, ini, ini menjadi pertimbangan kita karena punten-punten aja mungkin tidak semua mahasiswa uh, nyaman kalau misalnya <guluh> dilaksanakan di birokrasi ya. <guluh> Jadi kalau misalnya gini deh kalau mau ambil ekstrimnya. Kalau misalnya Ridho punya apa namanya, punya Paman, Ketua RW gitu ya. Kemudian RW tersebut mendapatkan bantuan sosial gitu ya. Kan di situ pasti ada kegiatan tuh, bantuan yang banyak, bantuan sosial itu kan mulai dari pendataan masyarakat miskinnya sampai nanti apa namanya si bantuan itu diserahkan ke masyarakat misalnya kebetulan masyarakat yang menerima bansos itu adalah masyarakat di rw anda di rwnya ridho gitu ya berarti ridho bisa, bisa melakukan penelitian ya dari aspek itu bagaimana misalnya mereka mendata masyarakat mestinya bagaimana mengkomunikasinya mengkomunikasikannya ke masyarakat gitu ya bagaimana penyalurannya bagaimana Persepsi uh, masyarakat terhadap bantuan yang diberikan, gitu ya, dan seterusnya. Jadi, perspektifnya bisa seperti itu, ya. Jadi, sangat-sangat uh, uh, mungkin Anda, apa namanya, punya banyak ragam pilihan untuk satu topik yang sama. Topik yang sama ini adalah kan pemberdayaan masyarakat, nih, ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi, mm. gitu ya, Ridho? Ya, mudah-mudahan bisa ada, uh, apa namanya? pilihan lain. saya kira ini Bu Maria sudah masuk. Silakan Bu Maria. Ya, terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak Dekan atas jawabannya dan uh, ininya masukannya. Uh, kemudian selanjutnya silakan Ibu Maria, uh, slide sudah disiapkan pada Bu Maria. Uh, saya persilakan. Terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dekan, yang terhormat Ibu WD1, WD2, dan Kepala Lab Administrasi Publik, Mas Dery. Mohon maaf tadi terganggu dengan ini ya, tapi listrik. Jadi mengkondisikan dulu. <tik> Uh, saya akan melanjutkan, walaupun tadi uh, agak kurang menyimak ya terputus dengan penjelasan Bu Ike. Uh, Mudah-mudahan nanti bisa tetap uh, berkomunikasi. Uh, sebelumnya ini uh, punten judulnya masih Prodi Sains Komunikasi ya, terbiasa ketiknya ya. Uh, ini untuk semua kedua Prodi, baik uh, Sains Komunikasi ataupun uh, Administrasi Publik uh, yang perlu. Uh, kita ketahui adalah langkah awal dalam hal persiapan. Nah, tentunya kita juga harus ingat bahwa KKL itu adalah kelanjutan dari intensif. Jadi, bagi mahasiswa yang meskipun semesternya sudah menginjak kepada tahap KKL, tapi belum lulus intensifnya sampai kepada tahap pengumpulan hard cover, maka tidak diperkenankan. Kemudian tentu sudah lunas pembayaran KKL. Nah, selanjutnya itu adalah pendaftaran KKL via online. Nanti kurang lebih sama seperti yang sebelumnya tatap muka itu eh, segala eh, halnya formnya perlu diisi apa nanti eh, tapi ini bedanya hanya by online kemudian KKL ini dilakukan secara individu atau mandiri seperti yang sudah eh, tadi dijelaskan oleh bapak ibu sebelumnya ya eh, walaupun demikian eh, kita kondisi prihatin seperti ini tetap harus eh, melakukan aktivitas KKL karena sesuai dengan program akademik Nah, sebelumnya ini memang sudah dilakukan observasi dulu, kami tentu ingin mengecek gitu ya. Untuk cross-check secara jelas, secara aktual dan pasti ke pihak kecamatan, barangkali memang ada kebijakan lain atau memang ada ruang diskusi kepada kami, namun, tetap saja, seperti yang memang sudah diduga, sebenarnya itu tetap tidak diperkenankan. Maka, kita beralih kepada konsep yang baru, ya yaitu secara mandiri. Nah, mengenai perolehan SK dosen pembimbing ini pun nanti sesuai dengan pembagian masing-masing dosen pembimbing kepada setiap mahasiswa, yaitu satu mahasiswa, satu orang pembimbing. Nah terhadap persoalan mengenai SK nanti bisa dikomunikasikan karena memang kondisi yang ada ya tidak bisa kopi secara langsung nanti dikomunikasikan lebih lanjut informasinya. Ketika kita sudah mendapatkan SK dosen pembimbing maka harus segera diserahkan jangan sampai lupa karena nanti tidak ada salahnya jika memang SK tersebut sudah ada di tangan kalian masing-masing tapi eh, belum eh, dosen pembimbing tidak berkenan untuk membimbing itu adalah kita memang eh, teledor gitu ya eh, ada yang terlupa belum menyerahkan SK-nya kepada dosen pembimbing. Nah, eh, selanjutnya adalah observasi awal. Nah, ini tentu kita harus eh, sudah melihat meskipun memang belum dilakukan pelaksanaan terhadap lapangannya secara langsung, tapi silakan kalian untuk berkomunikasi bimbingan juga kepada dosennya masing-masing terhadap data apa yang sudah kalian peroleh, gambaran umum apa yang ada di lokasi dekat kalian mengenai kajian yang akan disiapkan untuk dijadikan laporan KKL. Lalu selanjutnya adalah penyusunan proposalnya. Di sini topiknya bebas masing-masing, tetapi tidak lepas dari temanya, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bu Irma beberapa contoh mengenai topik yang bisa dijadikan judul dalam ranah administrasi publik. Nah, selanjutnya nah di sini saya akan mencontohkan beberapa saja nanti silakan bebas ini hanya sebagai gambaran umum ya hanya sebagai referensi lah yang koridornya dalam hal komunikasi barangkali nanti bisa juga dari judul yang sudah disiap, yang dicontohkan oleh Bu Irma bisa tercetus ide apa sih dari sisi komunikasinya. Begitu juga dengan komunikasi, apa sisi administrasi publiknya karena kita satu kesatuan ya tidak lepas dalam ranah sosial. Nah, poin-poin itu bisa dicontohkan dalam hal lingkup komunikasi satu, uh, proses komunikasi bantuan sosial COVID-19. Jadi, sekarang memang maraknya berlomba-lomba untuk memberikan bantuan sosial. gitu ya. Kita uh, selain saling membantu juga berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala. Tentu. Nah, di sini kita melihat dari sisi proses komunikasinya. Lalu yang kedua, mengenai... Uh, Edukasi terhadap penggunaan hand sanitizer, cuci tangan, dan lain-lain itu bisa kita menjadi ranah dalam hal iklan layanan masyarakat. Itu protokol kesehatan, bisa kita melakukan kampanye pesannya, bebas medianya melalui apa saja, media sosial, ataupun juga uh, media uh, yang lainnya yang bisa kita uh, sharingkan. Lalu yang berikutnya mengenai pemberdayaan masyarakat usaha kecil menengah, tentu di sini memanfaatkan WFH gitu ya, barangkali para ibu-ibunya ataupun juga tidak tidak terkecuali barangkali bapak-bapak atau para pemudanya, Kuliah sambil mengusahakan sesuatu produknya sendiri atau bahkan produk orang lain dikemas, kemudian diberdayakan bagaimana dari sistem aktivitasnya ataupun juga berkomunikasinya. Lalu komunikasi partisipatif. Jadi pembentukan kesadaran, nah ini ini memang agak sulit kita lakukan ya kesadaran masyarakatnya itu kurang. Nah ini bagaimana nih disinggung dari kita telaah dari sisi komunikasi partisipatifnya kita sebagai insan individu bagaimana berpartisipasi untuk mendamaikan wabah ini. Nah setelah kita Memiliki uh, gambaran mengenai apa yang akan kita kaji, lalu kita buatlah proposal sebelum ke lapangan. Nah, ini tadi sebelumnya juga memang saya uh, singgung dan juga... Uh, partisipasi yang sebelumnya diimbau untuk pembimbingan lebih dulu. Nah, ketika kita sudah siap sampai 3 bab, maka silakan untuk uh, dikomunikasikan kepada pembimbing. Meskipun tidak menutup kemungkinan sejak awal pada saat penentuan uh, judul yang matching gitu ya, judul yang sesuai dengan data-data yang kalian miliki itu apa. Nah, silakan saja sampai tiba saatnya proposal itu selesai lalu nanti tebarulah ke lanjut pada lapangan gitu. Jadi jangan sampai di lapangan itu masih berkotak pada proposal. Next, Mas Ferry. Okay. Nah, pelaksanaan ini sudah uh, tadi dibahas oleh Bu Irma ya. Uh, saya tidak perlu mengulangi lagi untuk menjelaskannya. Yang paling diingat adalah temanya apa, lalu uh, berada di uh, mana tempat tinggal dan tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Ingat jangan sampai melorot ya. Jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan terutama laporan hard cover. Selanjutnya. Nah, setelah menyerahkan SK pembimbing, kemudian draft proposal KKL dilakukanlah pembimbingan. Pembimbingan ini dari mana gitu. Pembimbingan yang diutamakan adalah dari memang kami para dosen pemimpin masing-masing, kemudian e, bisalah dikatakan pemimpin atau pendampingan ya pada saat di lapangan yaitu e, kalau kualitatif kayak informan-informan, e, kalau misalnya memang mau pakai kuanti, itu pakai kuesioner. E, Nanti dikondisikan saja dengan, kondi, e, dengan e, kondisi yang ada ya sekarang ini e, jangan memaksakan pakai metode apa, kemudian harus mengumpulkan banyak orang itu tidak diperkenankan. Selanjutnya. Nah, proses bimbingan tadi masih e, bersentuhan dengan pembimbingan itu melalui daring sekarang berbagai macam ya tidak ada alasan untuk e, mengatakan bahwa e, tidak aktif ke kampus gitu ya e, lalu e, tidak tahu informasi tetap aktif selayaknya kita bimbingan-bimbingan yang lain. Menggunakan WhatsApp, silakan menggunakan video call, silakan email, silakan. Jadi, yang penting tetap berjalan. Jangan sampai kita putus, gitu ya. sehingga dengan demikian, kelancaran proses bimbingan akan menghasilkan akhir yang maksimal, sehingga nanti bisa segera tuntas penyelesaian KKL-nya yang akan bisa siap untuk dibuatkan laporan KKL-nya seperti itu jadi jangan kita menganggap remeh juga gitu ya dengan pelaksanaannya hanya lima hari atau kurang lebih satu minggu itu seolah-olah gampang mudah gitu, namun ketika kita proses kita harus prediksi juga khawatirnya nanti ada hambatan tertentu nanti kita bisa segera langsung komunikasikan supaya ada solusinya seperti apa. Tentunya pembimbingan lewat daring ini baik koordinasi dengan pihak sumber narasumber yang ada di lapangan ataupun juga dosen pembimbing itu sebaiknya disepakati ya. Kemudian jika kalian memang membutuhkan surat izin, silakan bisa menghubungi tata usaha. Biasanya surat penyurat adalah mas ijal. Tadi yang sudah disampaikan juga di awal ya. Lanjut. Lalu evaluasi itu sudah juga beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bu Irma mengenai dari logbook, kemudian unggah di Media sosial biasanya seringkali kalian menggunakannya adalah Instagram. Nah, ini tidak lagi menjadikan hambatan atau alasan kita terlupa atau tidak punya. Kayaknya kalau untuk mahasiswa pasti ya rata-rata punya gitu, eksis ya kan? Nah, itu kita juga jangan lupa eksis terhadap akademik. Jadi selain juga untuk eksistensi kita, diri kita individu, juga untuk penilaian lembaga dan kita tentu mengasah dari, dalam hal pembelajarannya pada ranah KKL. Nah, kemudian penilaian nanti selama proses bimbingan ataupun juga nanti selama pengujian, lalu juga dilihat dari artikel ilmiah. Nah, ini kebetulan memang sesuai gitu ya, bersamaan. Tadinya saya pikir eh apa namanya? Eh, keberatan tetapi alhamdulillah kita memang eh, sudah sepakati dari eh pembicaraan eh awal itu adanya artikel ilmiah pengabdian masyarakat. Yang merupakan pengabdian masyarakat. Nah, memang eh di, diwajibkan itu di uh, jurnal kita saja dulu yaitu uh, governance atau komunikatio tapi uh, silakan jika memang ada yang syukur-syukur lebih dari satu Wah, itu berat ya tapi silakan saja tidak menutup kemungkinan gitu ya saking semangatnya bisa lebih dari satu artikel itu bisa dioper uh, dikirimkan ke jurnal yang lainnya kalau di Unida uh, jurnal Kordoh Hasan ya pengabdian masyarakat nah uh, di ini, ini sih hanya poin plus ya yang bagaimana barangkali memang eh, mahasiswanya sanggup eh, rilis berita itu sebagai output dari promosi walaupun eh, ini sebenarnya kalau eh, saya nilai itu hampir sama dengan yang media sosial itu media sosial memang eh, ruang lingkupnya lebih luas eh, karena eh, eh, apa namanya keuntungannya adalah bisa di share dan dilihat secara serentak pada saat yang bersamaan. Nah, namun e, tidak ada salahnya jika kita mau men-share e, rilis aktivitas kegiatan AKL kita bisa dari e, sat, salah satu angle berita saja gitu dari salah satu sudut pandang. E, Cuma sekarang tuh kayaknya lebih e, apa namanya cocok. Berita ini ya, media online ya. Silahkan saja, seperti yang sebelum-sebelumnya, silahkan bisa dilihat, bisa cek langsung. Saya di presentasi ini memperlihatkan contoh-contoh linknya. Nanti bisa kalian cek satu-satu sendiri bagaimana isi berita yang memang sebelumnya sudah tersaji mengenai KKL kita. silakan Mas Ferry, lanjut. Nah ini beberapa contoh, meskipun masih banyak hal yang lainnya ya, ini ada yang sifatnya semua fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dibuatlah satu berita yang mengungkapkan bahwa visip Unida ini melakukan KKL. Informasi yang bisa tersaji adalah bahwa Fisip Unida ternyata aktif memberikan pengabdian masyarakat. Tidak terlupa dari poin salah satunya tridharma, kita pancadharma ya. Yaitu e, disam, tidak hanya penelitian, pendidikan, dan tapi juga ada pengabdian masyarakat yang merupakan memberikan sesuatu kepada masyarakat, memberikan edukasi, memberikan informasi, sharing bersama kepada masyarakat, duduk bersama di sana. Nah Kita memperlihatkan itu, unjuk kiki, tidak eh, tidak masalah, boleh dong ya, kita eh, sedikit pamit dalam hal positif tentunya, eh, itu eh, iklan sedikit kepada eh, media, media sosial, media mainstream, dan lain-lain eh, terkait dengan aktivitas kita. Nah, eh, bisa kalian lihat di channel, eh, Kanal Jabar, dan juga Metropolitan, itu ruang lingkupnya dalam hal fisik, fakultas. Jadi judulnya yang seperti yang tertera di uh, handout. Kemudian ada sa satu persatu setiap kelompok. Uh, ini memang uh, waktu itu juga memang tidak diwajibkan ya, tapi Alhamdulillah uh, banyak juga yang membuat rilisnya gitu. Terima kasih apresiasinya kepada uh, alumni dan tentunya juga tidak uh, bi uh, bisa juga dilakukan oleh kalian. Oke, okay, lanjut. ini gambaran uh, yang uh, pernah uh, kita lakukan gitu uh, duduk bersama nah uh, ini juga uh, memang berbeda ya uh, kondisi yang sekarang uh, meskipun nanti kalian menemui kadang-kadang uh, barangkali Dibutuhkan ketemu langsung dengan pihak RW atau apa ya, minimal dalam hal perizinan. Ya, mungkin nanti tindak lanjut seterusnya sih bisa proses intensnya lewat daring gitu. Nah, uh, tetap harus perhatikan protokoler ya. Jaga jarak, jangan debat dempet seperti ini. Ini hanya contoh uh, bagaimana sih, eh. Uh, untuk mengakses informasi seperti apa kegiatannya. Nah, kita adakan rapat bersama FGD ini ya salah satunya yang yaitu pemberdayaan kelompok tani Mekar Sejahtera melalui Instagram di Desa Cipelang, salah satu desa di Cipelang, itu buah nanas bagaimana kita apa namanya? menampung informasi kemudian melakukan pelatihan di situ. Jadi di samping melakukan pelaporan mengemas laporan kita juga memang benar melakukan pengabdian kepada masyarakat kemudian selain itu juga yang dilakukan oleh Pak Bidi, jadi yang tentunya juga dosen-dosen yang lain ini kebetulan hanya dua yang dijadikan sampel yaitu pada saat kelompok saya di Cipelang, Desa Cipelang dan kelompoknya Pak Bedi selanjutnya nah ini uh, jurnal yang uh, yang terpublis gitu ya yang sudah dipublikasi ini uh, link-linknya uh, ada yang dari Pak Seran kemudian uh, Pak Ali kemudian uh, saya juga dan dan uh, yang lain ini tidak tertampung di sini tidak uh, ini hanya beberapa contoh jadi seperti itulah memang uh, nyata bahwa alhamdulillah nyala listriknya <laughs> uh, itu uh, jadi uh, Memang nyata bahwa ini benar loh, ada laporan artikelnya, kemudian ada di media masanya, seperti itulah yang tidak, jadi berurutan ya, tidak hanya dalam hal menyelesaikan kewajiban kita untuk merumuskan laporan, tetapi juga ada sharing ilmu, lalu didokumentasikan, bonusnya adalah promosi fisik dan di dalamnya ada kedua prodi yang insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat, tidak hanya dalam hal promosi, tapi juga berupa pendidikan kepada masyarakat kita. Oke, okay, selanjutnya. oke okay, Seperti ini, contohnya ini masih proses ya, Kordul Hasan, kemudian Halo oh, Bu, masih aktifkah Bu? Hilang lagi. Ya, oke. Okay. Sudah. ya, yep. ya Mas Beri, sudah masuk, sudah masuk Mas Beri. Selamat malam. Lanjut, lanjut. Ya, ah, uh, ya, uh, tadi uh, ini baru -nya, nyala listriknya jadinya nya mengkondisikan. Oke, okay, uh, ini contoh-contoh uh, uh, laporan KKL yang di uh, share di artikel, gitu ya. Uh, Oke, okay, uh, hanya menyarankan kalau bisa seperti uh, sama halnya ketika skripsi ini ini memang sudah dijadikan kewajiban ya uh, untuk dibuat di artikel jurnal. Kenapa? Uh, karena kalian nanti next steps selanjutnya adalah pada tahap skripsi. Jadi ini sudah pemanasan dulu ya, sudah uh, diberikan gambaran secara uh, keseluruhan seperti apa sih cara pembuatan laporan karya ilmiah yang sudah tadi disesua, uh, disampaikan Irma mengenai pedomannya, lalu uh, dibuat uh, kemasan di dalam artikel ilmiah uh, jurnal. Nah, kalau boleh menyarankan, jadi jangan uh, diharapkan sih di dalam hasil dari melihat laporan kl kita itu putus Bumar, halo Bu Maria. Ya? Live kayaknya ya Pak ya? Nanti lagi listrik ya? Ya. ya? Kayaknya jaringannya, jaringannya. Jaringannya mungkin dari. Hmm. Ya. E, dibuka, tanya jawab aja. Mangga kalau ada yang ditanyakan lagi eh, dari teman-teman mahasiswa silahkan. Bapak, Ibu uh, izin bertanya Saka, nama, dan uh, Tresna, uh, nama saya Tresna Milanda dari administrasi publik Kan itu tuh enam hari kita tuh harus ke desanya, maksudnya masuk ke desa datang ke desa, kayak gitu Bu iya, betul oh. selama uh, hari. mulai dari tanggal 2 20 sampai 25 itu uh, pengumpulan data di lapangan ya. Tadi uh, boleh misalnya skupnya desa atau tadi yang dijelaskan oleh Pak Dekan boleh kalau misalnya skupnya di uh, RW, misal seperti itu ya. Jadi uh, uh, waktu untuk pengumpulan data itu selama tanggal 20 sampai tanggal 25. Berarti Bu kalau misalkan jam ternyata hari kerjanya lima hari, berarti enam ke harinya pas hari senin itu gak apa apa iya nggak apa apa boleh diganti okay. hari senin terus iya. iya sama sama assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bu saya mau Oleh bertanya bu ma kan, siapa bu. sebutkan nama Fad Fadil Muhammad bu dari administrasi ya silakan nah gini kan bu kan di desa saya tuh bentar lagi pemilihan jadi si kepala desanya tuh diganti sama PLT-nya. Nah, semisal, semisal saya koordinasinya sama sekdesnya gitu bu, nggak langsung sama PLT-nya bisa enggak? Semisal, misalnya gitu bu? Iya, boleh saja, biasa saja dengan sekdesnya. Itu kan aparat, aparat pemerintahan desa ya. Mm -hmm. Nah, ya, bu. nanti pemerintahan desa itu nanti siapa yang menjadi? protokolernya ya, jadi nggak ya. nggak langsung ke KDC juga apa-apa karena tadi lagi ya, pemilihan, kemudian eh, tidak bisa ketemu PLT dengan PLT-nya dengan sekdes atau mungkin biasanya di, diarahkan ke bagian eh, pemerintahan misalnya ya ke ya, apa seksi pemerintahan misalnya itu boleh saja. saja, seperti itu. Jadi eh, nanti penerimaan oleh siapa silakan saja ya. ya bu, makasih bu. Ya. Ya sama-sama. Ibu izin bertanya. Ya silahkan. Siapa ini? Uh, Aulia Nurul Sapiani Bu. Ya silahkan Aulia. Uh, tadi kan uh, ada pemaparan praberi yang tentang artikel itu harus beda judul dengan laporan eh uh, berarti Bu isi artikel sama laporan kita tuh beda juga atau seperti apa? Ya, ah. Artikel itu boleh bagian dari laporan KKR bagiannya. Misalnya kalau tadi penelitiannya tentang e, kepemimpinan kepala desa, misalnya ya, peran kepemimpinan dalam penanganan covid, misalnya. Jadi nanti Aulia boleh ngambil salah satu dimensi dari kepemimpinannya. Misalnya dimensi yang dipilihnya itu adalah dimensi berkaitan dengan e, apa fungsi e, delegasi misalnya ya. Nah, fungsi delegasinya aja yang dibahas dalam uh, artikel. Jadi uh, ambil salah satu bagian yang dibahas dalam laporan KKL menjadi artikel ilmiah. Ya. Hanya hanya bagiannya aja. Jadi bukan bukan menyimpang jauh dari laporan, bukan beda mm, dari laporan, tapi judul artikel itu tidak sama dengan judul laporan KKR, tapi kita ambil bagian yang sudah dijelaskan dalam laporan KKR. Misalnya tadi salah satunya, sosok satu, satunya ambil salah satu dimensi yang akan dibahas dalam artikel. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Maria, boleh jadi artikel ilmiah itu kita masukkan lebih dari satu artikel ilmiah dari laporan KKR. Karena tadi Uh, ada beberapa bagian dalam laporan KKL kita jadikan sebagai artikel ilmiah, ya. Jadi bukan bukan beda itu uh, beda beda banget, gitu ya. Datanya nggak ada di dalam laporan, ya. Tapi semua data yang ada laporan, semua yang pernah dibahas dalam laporan KKL, salah satunya bagiannya dijadikan sebagai artikel. Iya, yang... baik Bu, terima kasih. ya yeah. Terima kasih, Jadi saya Bu... langsung menjawab. Maria, masih ya. ada? Ya, sudah. Uh, uh, ya. Ah, ya, Bu Maria masih ada yang mau sampaikan. Uh, Barusan ngisi waktu aja, Bu Maria. Iya, iya, nggak apa-apa. Tadi sebenarnya sudah ending sih. Uh, biasanya mahasiswa agak bingung ke artikel ilmiah ya. Tadi, Alhamdulillah, sudah yeah. dibimbingan oleh Bu Irma. Nanti barangkali proses berjalannya bimbingan, insya Allah akan uh, ada pencerahan lah ya. Nanti lebih detail dibimbing uh -huh. oleh pemimpin yang masing masing ya. Ya, gimana Mas Berry? Silakan saya kembalikan kepada Mas Berry. Ya, uh, mungkin karena sudah asar juga ya, uh, Insya Allah ya. tanya jawabnya uh, dilanjut ke dosen pembimbing masing-masing ya. Kalau masih ada pertanyaan atau masalah teknis, Insya Allah bisa ke saya ya, ke Bapak untuk uh, masalah teknis KKL. Uh, mungkin dicukupkan ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan atau Bu Maria. Baik, Bapak. Bung saya cukup buka. Bapak sedikit. Silakan Pak. Ya silakan. Kalian untuk aja kali ya. Ya silakan tutup ya. Pak. Ya, baik. Uh, jadi mudah-mudahan uh, setelah anda semua mendengarkan uh, paparan yang diberikan oleh uh, para wadik dan para kaprodi dalam uh, kegiatan pembekalan hari ini mudah-mudahan uh, sejumlah uh, pertanyaan yang ada selama ini di benak Anda terkait dengan, jadi enggak nih KKL nih magang nih, kayak gimana nih, dan seterusnya gitu ya, termasuk mungkin yang paling ditunggu adalah masalah-masalah ya, situasi kayak begini, mudah-mudahan setelah pembekalan uh, menjadi sudah uh, jelas kiranya, dan dan uh, kita juga mohon maaf kalau uh, dalam kegiatan hari ini berdasarkan informasi dari KBRI tadi, tidak semua peserta, uh, calon peserta uh, KKL bisa uh, masuk di uh, chatting room-nya Zoom. Ya. Jadi ada beberapa uh, mahasiswa yang tidak bisa masuk ke Zoom meeting kita. Tapi itu tidak apa, karena materinya insya Allah nanti akan di di share ke teman-teman yang lainnya dan uh, Kak Beri sudah uh, menyiapkan alternatifnya di YouTube. Jadi tadi sudah direkam ya, kemudian nanti akan di-share di YouTube. Jadi bagi mereka yang kebetulan hari ini tidak bisa masuk di Zoom meeting bisa melihatnya di uh, di YouTube ya. Jadi uh, buat saya, uh, buat kami semua uh, ke adanya uh, pandemi COVID-19 ini bukan menjadi penghalang untuk membuat kita tidak berbuat apa-apa. Justru buat kami, uh, pandemi ini menjadi hikmah atau ibroh tersembunyi uh, di balik adanya pandemi, yaitu kami uh, harus bisa beradaptasi, menyesuaikan uh, dengan kondisi yang seperti adanya sekarang. Dengan terus uh, melanjutkan semua kegiatan yang uh, dalam kondisi normal, harus dilaksanakan. Biasanya, tentu saja, dengan perubahan-perubahan tertentu, kami dari Fakultas punya uh, komitmen bahwa uh, untuk hal itu, uh, kami harus mendengar dari mahasiswa. Gitu ya, uh, sebabnya mengapa, misalnya. Uh, kami uh, memutuskan untuk uh, tidak uh, melaksanakan praktikum, karena ternyata uh, cukup banyak juga uh, informasi yang masuk ke kami terkait dengan kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi di lapangan, ya. dan dalam konteks uh, kegiatan KKL pun uh, kami uh, sangat mempertimbangkan kondisi ketidaknormalan ini dengan membuat semacam penyesuaian-penyesuaian yang diharapkan bisa membantu mahasiswa untuk bisa melaksanakan magang dan PKL ini karena buat kami tadi sudah disampaikan di awal opsi peniadaan ataupun penundaan bukan opsi jadi, itu dampaknya akan jauh lebih besar dari segi biaya dan dari segi waktu jadi buat kami pilihannya adalah tetap laksanakan magang dan KKL dengan berbagai macam penyesuaian. Mungkin berat, ya, uh, bukan hanya bagi anda, bagi kami juga. Uh, tapi insya Allah dengan kita bersama-sama melaksanakannya dengan sepenuh hati, insya Allah Allah memudahkan jalan kita untuk melaksanakan KKL tahun ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita sudah menjadi manusia normal lagi. <guruh> Mudah-mudahan seperti itu ya. Artinya kegiatannya di kampus sudah sudah biasa lagi, sudah normal lagi. Terus terang aja selama tiga bulan ini juga udah mulai bosen juga. Ya, jadi uh, Anda juga merasakan, kami juga merasakan, kita sama-sama merasakan anomali yang terjadi, yang mudah-mudahan saja uh, ini semuanya cepat. Ya. Uh, jadi akhirul kalam, uh, Bapak ucapkan terima kasih kepada semua pihak, ya. Pegerdekan, Kaprodi, kami dan seluruh mahasiswa yang aktif dalam kegiatan seperti ini semoga Allah melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, hadana allahu akramin, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakaberi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah memberikan closing statementnya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan KKL di masa pandemi ini dengan lancar dan baik baik karena sudah asar ya baik kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah Dan disempurnakan dengan para tuan majlis semoga dengan allahumma wa dari saya moderator. Nah, sekian. malam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Nggak pada ya, nah, nggak ada yang mau nggak ada yang nggak ada foto, Ber. ada foto bareng. Foto ada foto mau nggak ada yang mau nggak ada yang mau nggak ada ya. mau ada yang ada ber? Foto-foto ya, kegiatan ya, sosialisasi. Kegiatan. Udah, ya. Sudah ada, sudah belum? Sudah ada ya. Sudah ada. Sudah ada ya. Ya kalau udah ada ya, udah. Sebentar. Ya. Guys, oh, ya. nih foto diaktifin video ya. Di ya bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. dulu guys.